Ka Kalau di Surat Maryam, wa khiftul min Apa rahasia di antara dua kalimat ini?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 Dibawa gosen aja bikin kitanya nyaman kan ya. Ah males keluar udah aja gosen kan murah ya. Tinggal klik kalau misalnya gak ada apa namanya gak ada saldonya ya bayar cash lah ya. Mudah banget 10 menit datang gitu. Ini lebih dahsyat daripada gosen. Malaikat yang datang dan makanannya masih hangat. Terjamin gak ada sama sekali penyakit di dalamnya. Dibawa oleh malaikat dihidangkan depan Maryam. Malaikat balik Nabi Zakaria masuk. Uh, kata Nabi Zakaria ya Maryam kamu dapat dari mana makanan ini kan? paman belum kirim kan, ini baru paman bawa kata Mariam huwa minna indillah Allah yang kirim anak SD ngomong gitu ada gak anak SD sekarang, dek dapat dari mana? Allah yang kirim om wah itu soleha banget kan tingkat dewa tuh luar biasa Allah yang, Allah yang kirim ya memang gak ada lagi, Emang adanya cuman di zaman itu Mariam sampai bilang dari Allah paman Allah yang kirim dan Allah bukan hanya ngomong Allah yang kirim sampai ceramahin Zakaria Allah itu paman kalau ngasih rezeki itu nggak bisa dihitung-hitung loh bin hay sulai oh ya ya jadi Azhar, Zakaria dapat taklim dari Maryam cuma nanya satu hal tapi dapat ilmu lebih dari yang dia tanya ya Maryam kamu dapat dari mana Maryam ini dari Allah Allah yang kirim Allah itu memberi rezeki kepada hambanya dan Allah kalau udah ngasih rezeki gak bisa ditebak-tebak dari mana caranya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 Kalau di surat, Mariam, di surat Maryam, apa doa Zakaria? Wa inni khiftul mawali min warai wa kanatim Ya Allah, dakwah saya nanti siapa yang akan meneruskan kalau saya gak punya anak? Itu intinya. Jadi pengen punya anak bukan sekedar pengen lucu-lucuan, pengen ada kurata ayun, penyejuk hati apa, pengen bangga bangga anak saya, serjana, anak saya apa, segala macam. Bukan, pengen punya anak karena pengen ada yang menerusin dakwah beliau. Dan ada hubungannya dengan Allah kan, berarti melibatkan Allah dalam permintaannya. Wa mawali, wa Bukan waladan, walian. Apa beda dan dengan walian? Waladan cuma anak, walian penerus. Beri saya seorang anak yang meneruskan perjuangan saya, dakwah saya, pengajaran saya, taklim saya di masjid Al-Aqsa.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 tapi kalau ada hubungannya, Allah akan support kita. Ya, Zakaria, Rasul Allah panggil. Inna nubashiru bighulam. Bahagialah wahai Zakaria, berbahagialah, kamu akan punya anak. Ismu Yahya, lam najalallahu min qabilusamiyah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 yang istimewa bukan cuma ini anak laki-laki yang kamu minta enggak Allah langsung kasih tahu anaknya itu kayak gimana anaknya cerdas, anaknya soleh, anaknya terjaga, anaknya nggak pernah emosion, nggak enggak pernah emosian, anaknya nggak pernah baperan, nggak pernah durhaka, nggak gini-gini-gini baik banget kalau di surat um, Ali imran dia uh, sedikan sid, uh, wahsuran wanabian musadikan wa wanabian wa wa anak yang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 Terus terakhir pakai hashtag ahli Makkah, ya ahla Makkah, ya masyaraku Ma Quraisy ya abah Jahal, ya abus ya abah Sufyan, ya, ya ya banyak banget, ya itu kan ad ya, bahasa Arabnya ya, bahasa Instagramnya Ed Setelah dimension satu-satu dia bilang apa? Fa'alamu anni muhajir, ketahuilah kalian, gua pengen hijrah. Hijrahnya tuh dikapitalin lagi tuh, gede tulisannya biar orang tahu kalau dia mau hijrah. Terus di bold.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 Akhirnya Nabi memilih Abu Bakar Asitik. Ya Ababak, nanti tengah malam, masih pakai ikhtiar, tengah malam, kenapa enggak siang bolong? Kalau siang bolong konyol namanya. Tapi kan Nabi enggak akan dibunuh. Kalau Nabi enggak akan dibunuh, tapi kalau kita niru Nabi, kita akan dibunuh. Jadi Nabi tidak mencontohkan sesuatu yang enggak bisa ditiru. Nabi mencontohkan sesuatu yang bisa ditiru oleh umatnya. Kalau beliau gampang, beliau punya mujizat. Kalau Nabi mau, Nabi Musa itu membelah laut, Nabi Muhammad lebih dahsyat membelah bulan.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 Jadi kalau Nabi mau gak usah pikir strategi lah apa segala macam. Kenapa pengen hijrahnya ke Madinah tapi malah jalannya menjauh dari Madinah ke Guathur. Malah sembunyi di sebuah lubang kecil. Kenapa nggak terang-terangan aja kayak Umar. Karena kalau Nabi melakukan itu lalu kita meniru kita akan mati konyol. Karena kita nggak punya mujizat. Sehingga Nabi meniru mencontohkan sesuatu yang bisa kita tiru. Sebagai manusia biasa.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 Paling legend lah dalam membaca jejak, dia tuh udah terkenal banget, nggak mungkin lolos dari suraukoh itu susah banget. Dia bisa ngeliat jejak onta, udah berapa lama hangat atau udah dingin, ini udah, udah kering atau tidak bekas kakinya onta, terus di atas onta itu perempuan atau laki-laki, anak kecil atau orang dewasa, meronta-ronta atau normal, sampai tahu sedetail itu suraukoh, mereka membaca jejak, kemana arah mereka ketahuan lah.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 Lo mau gue doain, kan gak berani Nabi belum angkat tangan, udah pada stroke semuanya tuh. Kalau Nabi mau kan, tapi Nabi lagi ngajarin kita teman-teman. Jadi adegan siro adalah pelajaran buat kita, bukan apa yang Nabi rasakan. Nabi gak takut sama sekali, sekelas Nabi gak mungkin takut lah, sang pemberani banget. Tapi Nabi pengen ngajarin kita semuanya di dalam, oh bakar resah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 sehingga Abu Bakar bilang ya Rasulullah kalau mereka melihat kita ke bawah pasti ketahuan terus sebentar kita gimana ngelawan mereka kita nggak bawa senjata berdua pula mereka ada lebih dari 20 orang dan semuanya itu petarung Nabi mengatakan ya Abu Bakar ya Abu Bakar kenapa kamu pikir kita cuma berdua ini melibatkan Allah ini di sini nih kenapa kamu pikir kita cuma berdua Abu Bakar in Allahu Salihuhum sa Allah yang ketiga jadi kalau kita berdua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 Orang yang selalu membenarkan, gak pernah protes, gak pernah membantah. Maka ketika Nabi bilang, Ubakar langsung tenang. Langsung, oh ya, inna allaha ma'ana, inna ma'ana. Ya udah, tenang aja. Mau tidur dulu, Rasul? <laughs> Santai. Mereka akhirnya gak ngelir ke bawah, udah pergi aja. Udah pergi, tinggal berdua. Besok keluar, melanjutin perjalanan, eh, ketahuan lagi sama Suraka. Karena mereka gak mau nyerah. Dua hari mereka tungguin. Gak mungkin Muhammad pergi karena aku udah baca beberapa apa, tempat jalan keluar dari Mekah itu Gak ada jejak mereka pasti mereka ada di sini Surakah punya feeling instingnya tuh bagus belum keluar Muhammad belum keluar dia cari siang malam eh ketahuan juga pas hari Nabi keluar Mekah dari uh, dari kejauhan Surakah ngeliat pas Surakah ngeliat Le, apa dikejar oleh surkok kan nabi udah bilang inallah mana allah bersama kita biar allah aja yang beresin surkok nggak usah kita kita jalan aja santai bukan jalan nggak usah dipercepat langkahnya sampai nabi bahkan nggak mempercepat langkahnya loh dikejar sama surkok dengan ontanya yang cepat nabi santai aja kenapa biar allah aja yang beresin dia ternyata allah punya cara yang lebih indah daripada yang kita bayangin kalau kita punya teman yang tangguh kayak umar umar bunuh surkok gitu kan Umar pasti akan ngeluarin pedang, kalau Allah tidak membunuh surakoh Tidak meng, apa tidak menaklukkan fisik surakoh, tapi menaklukkan hati surakoh Gitu yang paling indah Makanya biarin Allah yang beresin urusan kita Allah punya cara yang lebih smart daripada cara kita Namanya apa? Minhai sulayah tasib Yang tidak terduga -du, duga. -duga. Tiba-tiba surakoh Ontanya ngambak, nggak mau jalan Tiba-tiba kayak habis bensin gitu Kenapa sih kok mogok nih onta gua nih Onta Suraka tiba-tiba mogok, padahal itu onta bagus banget loh. 4.000 cc kali ya, cepat banget ya. <tuk> kenapa? Mogok, onta bagus, baru juga malah nstnk juga, BPKB-nya juga belum jadi gitu. Kok udah mau mo mogok? Heran Suraka. Akhirnya Suraka turun, jalan, pas dekat dengan Nabi, Nabi bilang, ya Suraka, mabika ya Suraka. Kamu kenapa sih Suraka gini-gini aman sama saya, kata Nabi. Suraka gak enak gitu, Nabi itu kan orangnya kayak mempesona ya.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 Uh, apa Masuk Islam, siapa? Sofia Jadi kalau di zaman Yusuf Ada istri Al-Aziz Kelopak-kelopak sama Yusuf sampai digoda berbuat dosa Kalau Nabi Kelopak-kelopak bukan digoda buat dosa Jadi taat, itu kan keren banget ya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 Tawarin kepada Umar, Umar juga e, kata Rasul gimana ya. Tapi pas Ali, Rasul langsung ridho. kenapa levelnya hanya untuk Ali yang paling ideal Fatimah itu. Begitu juga istri-istri Nabi. Nah artinya apa teman-teman? Surakoh pas, pas dilihat oleh Nabi, mabik ya surakoh. Nabi ngomong gitu bukan, eh surakoh, oh dasar lo, ahli neraka apa segala macam. Enggak, Nabi enggak, kamu ahli neraka, kamu apa, celaka kamu. Enggak, Nabi enggak pernah mengeluarkan kata-kata yang badi, kata-kata yang rendahan. Nabi ini bilang, mabi kayak suroko, suroko langsung, ya, jadi <tuk> tadi pakai pedang terus langsung disarungin di di belakang jubah gitu, terus dengerin nabi bilang, ya suroko, gimana kalau misalnya kamu memakai e, mahkota dan jubahnya kisro, kisro raja Persia kata suroko, ya raja Persia mau mau mau coba, nabi dalam keadaan lemah baru diusir dari kampungnya nawarin.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 Mau ngejar Muhammad? Eh, suruh ko, barengan. Kita pengen share nih nanti e, onta. Kata suruh teman-teman, saya udah meriksa semua daerah sini. Dan kalian tahu, saya yang paling jago membaca jejak dan onta saya yang 4000 cc, kalian cuma 1500. <tuh> Artinya paling cepat gitu, saya nggak menemukan Muhammad. Pulanglah cari tempat lain. Mereka kan nggak bisa bantah kalau suruh kan. Senior gitu kan, daripada antar e, dikerjain, akhirnya udah balik aja. Nabi bisa selamat. Hanya berjalan berdua dengan Abu Bakar As Siddiq. Kenapa melibatkan Allah salih suhuma? kabisna'in ya Abu Kenapa kamu pikir kita cuma berdua, Abu Bakar? Allahu salih Allah yang ketiga. Bisa nggak sih kita dalam hidup tuh bilang ke istri, Mazanu Nuki isna'in? Kenapa mama bilang kita cuma berdua? Ma? Kan ada Allah yang ketiga di antara kita. Kan itu luar biasa ya. Atau istrinya yang ketika suaminya galau, mulai agak khawatir nih gimana ya. Ini gimana ya? Dalam pekerjaannya istrinya bilang, Wah, mazanukat bisnain. Allah Catat kalimat ini nanti. Mazanukat bisnain. Gak bisa Ustaz bahasa Arab, susah. Udah bahasa Indonesia aja. Kenapa papa mikir kita cuma berdua? Pa? Kan Allah yang ketiga. Oh iya ya, Allah yang ketiga. Langsung Allah bantu tuh. Tapi kalau papanya bilang, tapi mah